Yang hari ini masih betah dengan semua utang hutang pinjol Yang masih kuat banget untuk menerima teror dan intimidasi Segera tinggalkan video ini dan gak usah nonton lagi Untuk kalian yang pengen berbenah dan pengen bisa keluar dari semua aplikasi pinjol Silahkan tonton video ini tanpa skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Kalian selesaikan dengan cara berpikir panik, berusak-berusuk, apalagi dengan cara gali lubang, tutup lubang. Yang hari ini punya niatan pengen minjem dengan orang-orang di sekelilingnya untuk menyelesaikan masalah hutang di aplikasi pinjol ini, jangan lakukan.